Be right. Hai guys selamat datang kembali di Yudi Alexo. Oke okay guys jadi kali ini saya akan buat konten vlog lagi ya Nah kali ini saya akan membuat uh, konten uh, ngemodifikasi motor ya motor lama ya yang merah ini ya Jadi ini akan saya modifikasi sama teman saya guys Jadi ini motor merah keluaran keluar lama itu saya modif uh, iseng iseng dan tentunya kipu um, saya iseng iseng edit eh modifikasi gitu ya jadi biar agak aneh gitu ya entahlah oke John jadi kali ini saya akan persiapkan uh, perlataannya tadi kan ini kan dan sama ini terus uh, klikon nanti pindah bersihin motornya lah ya kan Karena dipakai... kan ada di youtube banyak guys pakai begini boleh kok Nah eh, kemarin ada keluaran motor supply boleh juga dipakai dulu ya kan guys nice. untuk kunci kunci juga... sebenarnya teman saya juga punya banyak ini saya nyumbang aja ya kan oke okay, John jadi um, ya saya punya beberapa sih tapi kalau masalah uh, elektronnya saya sediain solder guys ya ini alat-alat uh, yang umum kita gunakan dua uh, uh, elektron ya hmm. tidak ada lagi guys jadi itu aja ya oke okay, lanjut ke video berikutnya eh Hari berikutnya, oke John. Jadi, aku tuh modifikasi uh, motornya, ya. Aku namanya spare part motornya itu saya uh, tambahin lagi, misalnya kayak spool motornya, uh, kumparannya itu ya, saya tambahin lagi tuh isi gulungan lagi agar pengapian itu lebih besar, sehingga motornya itu lebih uh, laju, itu lebih cepat, ya. Oke, okay, kemudian uh, di bagian kabel atau elektroniknya itu itu saya yang urus ya. Nah, kemudian kalau masalah otomotif. Atau beberapa peralatan otomotifnya itu teman saya yang urus, jadi saya kurang di bagian sana. Spool. Oke, kemudian ada juga um, apa namanya, kuil motornya ya? Yang ini yang dari spool, kemudian ke sini guys ya sehingga ada pengapian ini ke busi nah ini juga saya apa namanya aplikasikan <lipun> oke okay guys jadi kemudian saya juga bersih uh, bersihin uh, blok mesinnya <lipun> selanjutnya uh, kita juga sudah mulai memasang dek-dek motornya kan uh, tapi ada beberapa kendala saat itu guys uh, seperti aki motornya uh, mulai suak atau udah ngedrop gitu ya kunci Jor, kunci Ya, yang sih. minat bisa cek linknya. Boy, boy, adakah? Untung tinggal pasang, nah, seperti aki motornya uh, mulai suak atau udah ngedrop gitu ya sehingga uh, aku membeli hai, uh, charger aki Nyeret keber cuy ini golo. Golo nih. Nih. Hijau, <laughs> hijau deh. kawat Oke okay, guys mulai tahap gini ya eh, tahap dicoba kita mulai bawa motornya keluar kita nekat-nekat aja sama ya teman-teman saya ya dunia uh, ada yang awes di belakang ya karena motor itu saya belum tahu pasti apakah motornya bisa mogok di tengah jalan gitu ya coba hahaha utara 10 geng lebih banyak mohon gak A, ada gini, ini, ras. yang Ada coba? Ya jadi jadi sialnya seperti itu guys ya. Ya motornya itu macet, jadi gear apa namanya? Gear antara penghubung dinamo starternya sama engkol pistonnya itu macet gitu. Sehingga motor kami mati gak bisa dihidupin. Oke, kalian ya. Dati. ngerti. Jadi saat itu kita bongkar lagi mesinnya kan karena kita udah angkut bawa pulang lagi kita bongkar lagi tuh mesin ya intinya ya perbaiki semua itu ya ya jadi kami rekaman tuh mulai malam hari di ya di jalan di jalan raya ya. aku juga baru ingat uh, kalau kemarin itu aku juga menambahi uh, kamera guys ya sehingga kamera ini saya taruh di motor jadi biar ke di film atau di YouTube itu itu kan banyak kan uh, umumnya kan pakai goPro kan pakai helm kemudian ada GoPro nya tapi saya karena kita gak punya kita pakai beginian aja kan ini kamera yang aku buat di konten vlog uh, sebelumnya guys ya um, atau kalau kalian kepo bisa cek di sini ya nah ini bisa saya tempelin di motornya gitu kan sehingga um, ngerekamnya dari bawah seperti ini kayak motor GP lah gitu ya nah jadi kalau nyala dia tuh begini guys buat ngevlog ya tadi agak aneh kelihatannya karena ada kabel data yang di atas ini Gitu ya Oh ya betul ini di pantai penimbangan guys ya Oke jadi ada banyak orang juga di sini ya ini powerbank nya terus ini ada kabel latanya ya ini ada kabel latanya terus di lensa kamera ini ya ini tripodnya nya ya saya kasih tripod jadi megangnya kayak gini ya Dan saat itu kita coba motornya, kan? Nah, itu kemarin udah kenal kan, kan? Kemarin tuh olinya bocor, guys. Jadi seperti ini ya. apa oh, yang nak? Adakah? Enkau nak umur ni? Oh ya guys Btw ini ya, aku juga sebenarnya jual baju gitu ya, uh, jualan baju grosir. Uh, kemudian di, di belakang saya ada, ada baju ya. Tapi ini bukan baju motor sih. Nah kayak ini guys, uh, tapi ini lebih baju anak-anak truk kayak, ini. truk oleng guys. Jadi ini saya jual ya, ya. Kalau ada apa-apa kalian bisa hubungi di bawah ini ya oke okay guys jadi um, sekian dulu video kali ini uh, video saya kali ini ya vlogging ya mudah-mudahan menghibur kemudian ada, kalau ada ilmu ya itu juga ada baiknya kan uh, sebelumnya mungkin ada kata kasar atau ada hal yang tidak berkenan di hati kalian saya mohon maaf dan mungkin kalau besok saya akan membuat video vlog lagi tentunya tentang robot ya ya di belakang saya ini um, ini namanya ini robot nanti saya akan bahas di video selanjutnya vlog selanjutnya nanti saya akan kasih tahu vlog berikutnya ya di robot tersebut ada robot ternak nah, nanti saya akan bahas di video selanjutnya atau di vlog yang ketiga dan mudah-mudahan saya bisa buat video tersebut ya oke jadi sekian dulu video kali ini saya tutup dan terima kasih dan see you next video guys